Saga transfer beberapa pemain bintang papan atas menjadi bahan pembicaraan yang tak pernah habis Satu di antaranya datang dari dua klub raksasa Eropa, yakni Barcelona dan Manchester United Mu, beberapa media di Spanyol terang-terangan menulis terkait proses tarik ulur dua klub tersebut Subjek pemain yang sedang menjadi bahan perebutan adalah gelandang Frankie de Jong Setelah sempat tampil melempem kala awal bergabung dengan Barcelona Frankie de Jong menunjukkan kelasnya sebagai gelandang papan atas dunia Ia sanggup menjadi motor variasi serangan Barcelona Ketika Safi Hernandez masuk, peran Frankie de Jong semakin kentara Selain mendapat menit bermain yang semakin banyak Pesepak bola berusia 25 tahun ini sanggup meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Meski gagal mendapatkan trofi sepanjang musim ini, peran Frenkie de Jong tetap penting. Oleh karena itu, ketikamu memberi sinyal sangat tertarik mengambil Frenkie de Jong, Barcelona kelabakan. Saking paniknya, Presiden Barcelona, Joan Laporta sampai harus membuat pernyataan kalau Frenkie de Jong tak akan terbang ke Old Trafford. El Mundo Deportivo memastikan ucapan Laporta bukan gimmick semata.